Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berkumpul bersama di hari yang berbahagia ini. Kita harus hormat bukan hanya orang tua yang sayang kepada kita, tapi kita juga harus menyayangi orang tua kita. Kalau kita sayangi orang tua kita, perhatikan orang tua kita insya Allah. Barokah rejeki, semua di depan mata disiapkan oleh Allah dan saya mengalami hal itu jadi mungkin saya mulai saya ini saat ini bukan CEO lagi bukan direktur utama lagi dari Citra Marga Nusapalah yaitu pengelola jalan tol tapi alhamdulillah 2012 saya sebagai CEO di sana.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 Jadi kalau Rp10.000 sama dengan 33 mangkok. Andai kata saya makan satu hari tiga kali, saya mesti bisa save 30 mangkok. Berarti saya mesti bisa jadi tukang parkir aja udah cukup. cuci cita-cita waktu SMA. Terus saya bermimpi, kok orang-orang bisa sukses? Bagaimana cara sukses? Satu hari saya ke toko buku, saya lihat buku bagaimana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 oleh almarhum Buya Hamka Dan seiring saya jadi mualaf Saya cuma niat Minta kepada Allah Karena waktu saya jadi mualaf Itu Buya Hamka bilang Nah dosa dosamu Mulai hari ini nol Jadi kamu mulai lagi dengan yang baik ya Jadi saya mulai dengan yang baik Dan saya niat minta kepada Allah Ya Allah Dengan perkenan engkau Kalau memang diperkenankan Aku ingin mengharumkan nama Islam dan aku ingin sukses. Sukses itu entah bagaimana, apakah punya nama besar, apakah punya harta. Saya bilang tersebut. Rupanya, rupanya doa saya dijabah, dijabah Allah. Dan saya bisa mendapat kesempatan mempunyai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 tahun 2012 saya ditawarkan oleh pemegang saham yang sedang berantem pemegang saham Jalan Tol Citra Marga Nusantara Persada itu jalan tol dalam kota dan sekarang ini kalau perusahaan tol swasta terbesar adalah Citra Marga jadi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 jam 10 malam itu terbesar yang nyariin duit sampai subuh jam 5 pagi kemudian kalau saya lagi melek -like, bangun sedan-sedan dan kendaraan umum dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam nah jadi itulah uh, perkembangan jalan tol bisnis ini beda dengan hotel dengan restoran dan yang lain-lain nah saya bisa ceritakan waktu saya lihat perusahaan ini bagus saya kumpulkan teman-teman saya teman-teman saya dari berbagai macam uh, suku ada yang Tionghoa atau yang disebut aseng jadi, akhirnya sekarang pemiliknya adalah uh, orang Indonesia asli semua Pak jadi Citra Marga ini udah gak ada asing kalaupun ada aseng satu dua orang gitu jadi kita boleh berbangga lah ini kita tarik kembali Citra Marga dan saya pikir ini sesuatu perusahaan yang besar dan kenapa saya bilang besar? Dia punya omset untuk dalam kota 600 ribu kendaraan per hari. Dalam kesempatan ini saya tantang wisudawan-wisudawan baru. Ayo bergabung di kami. Kita butuh, butuh tenaga kita, tenaga Indonesia sendiri. Dan jangan biarkan proyek-proyek bagus ini dikerjakan oleh orang lain, orang asing. Kita harus mampu dan yakin, hakul yakin, bahwa kita bisa ya. Jadi kalau nanti mau, nanti hubungi saya. Dan saya juga mungkin dari sesi bisnis saya juga ceritakan, saya juga pedagang nasi kuning rp 3.000 rupiah. Nah. Mungkin orang bertanya, kenapa saya dagang nasi kuning 3.000 rupiah? tadi Pak Kemal nanya kenapa nggak kasih gratis saya beli nasi kuning Rp10.000 saya jual Rp3.000 secara matematika orang bilang rugi saya bilang untung nanti saya ceritain kenapa untung. saya harus ceritakan juga tadi bicara dengan Pak Kemal kok nggak dikasih gratis aja kalau saya kasih gratis saya memonopoli sedekah itu dan saya memonopoli pahala itu. Tapi kalau saya jual tiga ribu, saudara-saudara kita yang biasa makan sepuluh ribu, dia bisa makan tiga ribu, dia bisa sedekah buat orang lain yang di bawah dia tiga ribu juga, dia mesti save empat ribu. Jadi bukan bisnis saja yang gak boleh dimonopoli, sedekah juga gak boleh monopoli pahala juga nggak boleh monopoli Nah kita udah ada 12 outlet saya ada di Semarang di depan markas tentara kesatrian di Bandung di depan markas Yonsipur sama di jalan Banten situ ada dua terus kita ada di Cemanggis, Kerawang, dan Jakarta Jakarta cukup banyak kita. di kantor sunter di Masjid Baba Alun di daerah Warakas, Papango. Nah, itu nasi kuning program nasi kuningnya kita harus beli dari warung setempat saya bilang nggak boleh kita masak sendiri catering sendiri selama masih ada warung setempat kita harus beli dari warung setempat ada lima warung kita gilir hari Senin warung pertama Selasa warung kedua dan seterusnya mereka tanya kenapa saya bilang kita mau sedekah mereka mau cari nafkah warung-warung kecil setempat kita mau mencari pahala, cari barokah. Mereka mau cari uang buat anak-anaknya sekolah. Kalau mereka jual 10.000 ribu, kita di sampingnya jual tiga ribu yang dapat bukan barokah dari mereka. Sumpah serapa. Karena mereka tidak bisa bersaing dengan kita. Jadi saya bilang, selain kita membantu kaum duafa, kita harus berdayakan warung setempat, bukan kita matikan. Supaya berkahnya itu kebagian semua kaum duafa nya kebagian warung umkm nya kebagian supaya semua barokah everybody happy kita ini pun juga happy ini khusus buat kaum duafa dan fakir miskin ini bentuk rasa terima kasih saya saya rela subsidiin setiap hari bukan mau ria atau sosoan bukan tapi saya berterima kasih kepada Allah atas rejeki yang diberikan saya dari pedagang asongan, anak jalanan sampai saya jadi hari ini saya pasti ini ada rahasia Allah yang dititipkan pada saya dan rejeki orang banyak dititipkan pada saya ini bukan saya punya saya bersyukur itu 6 Februari 2018 warung itu saya buka saya cuman kasih 100 juta warung itu sudah 2 tahun dan duitnya malah terples. Sedekah saya mau lebih pun saya rencananya 1000 porsi per hari, subsidinya itu kalau 10.000 saya jual 7.000 eh 3.000, subsidi 7.000. Berarti 7 juta satu hari. Untuk 250 hari kerja saya siapkan 1 miliar 750 juta untuk mensubsidi. Tetapi uang itu tidak pernah terpakai inilah yang dikatakan waktu itu oleh uh, guru saya dan ayah angkat saya juga yaitu almarhum itu almar umpuyamka kalau kamu mau berbuat kebaikan di jalan Allah pasti Allah cariin duitnya padahal saya mau keluar duit sendiri tapi dicariin duitnya dulu mimpi punya pegang uang 22 juta aja kayaknya susah setengah mati Tahu-tahu proyek Dikasih 22,5 triliun dari pemerintah Ini satu kepercayaan yang luar biasa Anak jalanan loh Anak kampung Dan saya cuma punya mimpi satu Di terakhir lagi saya ceritakan Mimpi saya baru terrealisasi Tiga Mimpi saya adalah Membangun tempat ibadah Buat umat Islam Kebenaran agama Islam Membangun masjid atau musholah Sampai seribu biji saya baru tiga, maaf saya bikin masjid yang oriental look, bentuknya Chinese look, itu bukan apa-apa, saya ingin menyebarkan siar berdakwah kebenaran saya, keturunan Tionghoa, jadi saya ingin uh, mencoba menyebarkan siar kepada teman-teman Tionghoa kebaikan eh, kebaikan dari agama Islam apa supaya mereka tidak jauh sehingga saya bikin bentuknya seperti yang ada di negara Tiongkok makanya saya bikin pertama eh, di masjid eh, di warakas Papango, itu masjid Bapak Alun pertama yang kedua yang unik saya lagi letakkan batu pertama tahu-tahu di belakang saya ada yang bersuara waktu itu waktu itu hari Sabtu saya nyumbang boleh nggak? saya bilang boleh nyumbang apa aja dia tanya saya bilang mau semen, batu, genteng, kirim aja saya bilang. terus nyaut lagi saya bilang ngeyel banget nih orang kalau gue bukan agama islam boleh nggak? saya bilang boleh aja, enggak punya agama juga boleh terus ngeyel lagi nyaut kalau gitu gue sumbang semuanya deh saya lihat ke belakang oh rupanya Pemilik Artagraha Group Pak Tommy Winata. Akhirnya beliau sumbang satu masjid di depan pintu Ancol Karnaval. Beliau agama Buddha. Luar biasa kebinekaan ini. Jadi jadi jalan tol yang dimiliki Citar Marga adalah jalan tol dalam kota. Bekerja sama dengan Jasa Marga. Depok Antasari kita bekerja sama dengan Wijaya Karya. Terus uh, kita di Surabaya dari airport ke waru kemudian di Bandung kita dari sore yang pasir poja nantinya not settling yang menembus ke Pasopati terus kita juga Cisumdawu, Cilenyi Sumedang Dawuan yang ke Bandara Kertajati dan di Bogor kita ada 40% dengan jasa marga kalau dari Sentul ke Bogor jadi Alhamdulillah uh, kegiatan Tol ini cukup menarik Dan cukup kita uh, bisa Mengikuti program Bapak Presiden Terus selalu Merasa iba atas kekurangan Dan kebutuhan Orang lain yang belum tercukupi. Insya Allah Rezeki itu datang Bagaikan, bagaikan tsunami Benar-benar Ini saya sudah alami sendiri Saya Alhamdulillah buat saya dulu megang proyek atau megang duit 22.000. 22 juta nggak bisa. Sekarang kalau dikasih proyek 22 setengah triliun tidak akan merubah lifestyle saya. Saya tetap berpenampilan ke kantor pakai celana jin. Berhubung ini di tempat terhormat saya pakai celana jin hitam, Pak, maaf ya, Pak. Biasanya warna biru gitu. Jadi saya tetap juga ini pakaian agak bagusan dikit Pak. Kalau enggak pakaian saya agak compang-camping Pak. Jadi maaf nih Pak. Jadi enggak boleh sombong itu kunci paling sukses. Karena apa? Kalau kita enggak sombong, kita selalu mau tahu dan bertanya. Saya nomor telepon saya, silakan kalau mau dicatat 081381559955. 55. Jadi langsung ke saya dan saya akan Salurkan kepada rekan-rekan eh, kerja saya untuk segera diproses. Akan berkiprah dan sukses, dan hakul yakin lebih sukses dari saya. Amin, amin, ya Robbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Jadi, ya inilah gaya bicara anak kampung yang gak sekolah, tetapi ya mohon sekali lagi dimaafkan kurang lebihnya. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.